Nabi Yunus itu dakwahi kaumnya itu lama sekali dan gak iman Lah semua nabi kalau kaumnya gak iman itu diberi Allah ngancam akan adanya adab. apa Ngancam akan adanya adab Nabi ya, Nabi Yunus ngomong gitu terusin Nanti kalau kamu gak iman lu pasti kena adab Anggap saja dia ngancam gitu sudah berbulan-bulan singkat cerita Adab baru tinggal tiga hari lagi Ayo nang iman tinggal tiga hari lagi Ya kira-kira dia ngomong misalnya ahad Berarti ahad senen Selasa atau kamu milih Selasa ya rebo kemis Singkat cerita ahad itu dene gak kuat. Wah seman kurang tolong dino kaumku tetap perhayuman. Manggal so, minggat seman, mungkin gitu. Mungkin gitu jadi nggak mau minggat dengan nggak punya tujuan so asal pergi jauh saja. Sadar perahu, sekenanya dia naik saja. minggat mungkin. Kalau bawa bekal terencana bawa visa paspor kan pleser namanya. Jadi minggat mau itu ya agak ya sekenanya persiapan. Singkat cerita, sampai ikut perahu nelayan tadi. Terus zaman itu ya ada mitos kalau ada gelombang yang nggak wajar, pasti ada orang minggat. Terus ditanya siapa yang minggat, nabi Yunus kan orangnya jujur, saya katanya. Gitu. Ya sudah, yang minggat terus dicemplung gitu. Ya Terus ada yang agak baik, ya jangan gitulah. Ini kan kita semua butuh selamat judi dulu. Terus judi satu lagi ketemu Yunus. Coba mungkin salah udahnya judi lagi ketemu, sampai tiga kali ketemu Yunus. Makanya fasaha mafakana minal diuji dia kalah kemudian tenggelam. Faltaqamahul khutu wa huwa mulim. Terus dia diuntal, diteklan oleh ikan Nun. Nah, di situ ikan Nun digambarkan saking besarnya itu. Nah ini uniknya Allah sama kekasihnya. Sudah Allah menyalahkan tapi unik. Ikan ini kan itu sama Allah dikasih instruksi. Kamu gak boleh makan dia, dia kekasih saya. Terus ketika di tengah di perut apa? ikan dia kegelapan terus Nabi Yunus cita-citanya satu ya Allah kalau saya sumpah gini saya tidak bisa baca tasbih akhirnya sama Allah disulap perut ikan itu jadi masjid jadi dia di dalam perut ikan dia santai saja tetap wiridan santai fa nadha ilaha antas ini dia santai aja wiridan karena perut ikan bagi dia adalah masjid ya dia disalahkan Allah karena Abaqo tadi ninggal hijrah tanpa pamit tapi juga dibilah-bilahin Allah, ikan tadi tidak boleh nelan. ini perlakuan Allah sama orang yang dicintai tapi karena dia nabi uniknya apa? Dino akad itu kaumnya sudah menceng oleh nabi Yunus wakil-wakil nginceng. lucunya cara nginceng gini, Nak Yunus yang ngomah, berarti bodohnya kamu ngomong ada adab, kalau dia ngomong-ngomong <laughs> buat yang diinceng, nabi Yunus juga tidak ada oh, uh, kenan ada adab, mulai orangnya rawani ngomah <laughs> <laughs> itu uniknya pangeran jadi mau modenya orang minggat dia ya salah. Mau mau modenya orang minggat berarti kaumnya jaya purna ada purna gebabu faksi kok kode neneh. Oh malah naono tenan rak melayu nyata nih gak melayu. Jadi bahwa di desa mingkat tapi namingkat jadi salah nabi biji orang pamit. Makanya mas Yur, saya itu punya kitab karangannya Habib Alim Alama bahbanya Habib Anis Habib Ali bin Hussein yang ngarang apa? Ali bin Muhammad bin Hussein yang, yang Semut Durror itu, itu diantara doanya gini. Tapi jangan dulu, gue rawal rawali bro. Aku rawan ini cuma saya hafal secara ilmu. Tapi saya tidak berani ngir. Waj al sayyati sayyati man ahabat, ya Allah jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai. Terus pokoknya salah lagi udah diumpengan sekadung seneng, salah lagi sampai waib um seneng. Itu waj al sayyati sayyati man ahabat. Terus kalau gue lah dimanja Wong tuamu, anak paling disayang. Salah gue lucu enggak cacilik? enggak seneng cacilik, salah we. lucu, macam gelas ya lucu, tiba ya lucu tiba-tiba tuwek. tua-tiba bococ, cilalatan, tiba nah itu barangkau yang menginceng Nabi Yunus, kau ada wah berarti adab mau turun betul, andai kan adab tidak jadi turun pasti Nabi Yunus berani di, di rumah tenang wes bareng mulai malam kemis, wadah itu sudah kelihatan. Ada puting beliung, ada apa? Sudah jelas pasti ada ada. Kau main lapangan tobat, tobat finish secara bel-belanu mendet-mendet, wah terakhir. Wah, abe pengen nanti tampot berarti. Wes gak sih doa ada bongkwe tobat. Yes. Singkat cerita, Nabi Yunus hari ketiga atau apa dia selamat. Pakai versi yang umum saja, selamat fal tako maul bahwa terus falaw la anna minal musabdihin ala bithafi batni ila yumi akhirnya dimuntahkan sama ikan tadi, terus dia keluar barang keluar, tanya-tanya kabar gimana kabar kampung yang luar, baik-baik saja, Tak awan ini mulai karena dia tahu, kalau orang bohong itu hukum mati padahal dia bohong, katanya ke itu ada adam, ternyata kampungnya baik-baik padahal baik-baiknya karena mereka Tuh, Mbak, jadi masyarakatnya nyari dia karena mau iman. Si Nabi-nya berani pulang karena nanti dihukum mati. Itu, ya, gue pangeran nabe kekasih. Jadi, ya, pangeran ya yo, yo bully. Tapi, itu, oh, itu gue beda-bedaan. Woi, pangeran. Bebenan, aku yang kreatif gitu langsung <tuh. tuh>. di atap. pangeran gue kekasihnya ya gue beda. Orang koyo, aku... akhirnya biru. Sudah, maling mulai. Wah, anak mulai, autisekso. Perkaranya Perkarane kalau pembohong itu dihukum mati. Masyarakat yang gule itenan, mereka nalam kemiskinan, ada adab tenan, tuh batu setobat. Nais ditutut falolaka anas koriyatun, amanas fa nafaah, imanuha illa kaumah Yunus lama amanu kasafna anhum ada belkhisifil hayatid dunia. Gak ada kampung yang saya adab kecuali kasil tak adab, kecuali kaum Nabi Yunus. Aku semangat adab, loh. Pas menit terakhir peta adab, tobat. Akhirnya kasih tuh, jadi bangiran. Iku kaum Nabi Yunus. Iku ya barokah minggatnya nabi Yunus lagi nabi. Wong keliru kok barokah iku nah nabi. Umpama Nabi Yunus orang minggat kaumnya berpikir Yunus bohong. Wong apa orang Azab kok tengok-tengok nengoma. Tapi pas minggatnya nanti salahnya pengiran, minggat kok gak banget. Imam kira usah protes wali ku beda, kekasih pengiran beda itu sama dengan sing dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ding sulhul biya. Semua perjanjian itu salah secara hukum fikih. Bukan salah lagi, sangat salah cara ukuran fikih. Sehingga semua sahabat itu protes kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Cuma semuanya ngomong Umar tapi semua sahabat aslinya ya protes. coba di antara perjanjian gini. Pertama kan enggak biar sampean enggak terlalu jadi teroris, enggak terlalu jadi ekstremis. Ya memang Ya, jadi teroris ya, teroris jadi teroris. Semua itu mungkin, Kang. dunia semuanya mungkin. Singkat cerita Nabi itu sudah di Hudebiyah, Hudebia dengan Mekah kan tinggal sekitar paling 40 kilo Saya pernah uh, itikaf di masjid yang pernah dipakai Hudebiyah. Uh, kan sekarang jadi mikot ya, termasuk mikot umroh di Mekah kan apa? Hudebia kan mikot di, yang terkenal kan apa? Jirnah, Tan'im Hudebia. Itu perjanjiannya tuh gini.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 tanah haram, aminina khalikin, aman semua, semuanya bercukur gundul atau mencetak rambut pokoknya, terus kata Sobat, sepenang sekali karena mimpi Rasulullah tidak pernah apa tidak pernah salah bareng di situ di antara perjajiannya hadamah kata Ali Muhammad Rasulullah ini perjajian yang ditulis Muhammad Rasulullah kata Suhail, hapus kata Muhammad Rasulullah kalau saya tahu kamu Rasulullah tidak saya perangi, tulis Muhammad bin Abdillah Kata Rasulullah, "Ya Ali, hapus tulisan Muhammad Rasulullah." Kata Ali, tidak saya akan menghapus selama Muhammad Rasulullah. Tapi Nabi unik. Hapus ke apa masih abu hapus aku tetap Rasulullah." Wong <laughs> oh, tulisan <lah. laughs> Jadi Nabi ya, rileks saja. Tapi Ali katanya, saya akan menghapus tulisan itu selamanya." kata Nabi, "Kenak arah gelem hapus. Tanganku judono, aku sing hapus. Nabi kan umi, tidak bisa baca terus."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 semua perjanjian itu merugikan Islam. Itu secara fakta pasti salah. Akhirnya Umar itu protesnya keras sekali. Ya Rasulullah, apa engkau masih Nabi? Ruta kau Apa engkau masih Nabi? Nabi saya sampai santai bala, ya saya masih Nabi. Tapi kenapa kamu hinakan kita dan memberikan kehormatan pada orang-orang kafir itu? Saya sampai kan lucu. Yo agomoiki buaya pangeran masih aku perjajian nengono kok pangeran sehingga angkat agomoiki tenang waiz, tidak <tuh> tidak mikul yo nih perjajian buaya menusuk so gampang. Jadi nabi itu sang imannya Allah tetap yo Isuha datin Allah pasti memuliakan ini agama apapun perjanjian yang dibikit ciptakan manusia. Makanya bapak saya, bapak saya, bapak guru saya itu ngaram ngaram latenan, mikir Islam, Islam buat pikir uharah, mau narsing duwe spend manusia, dunia rusak kok ya spend tetap Islam lu mulio. Rasa mau pikir? Keliru-kelirulah perjanjiannya, dunia lah. Lalu coba Uni Soviet kayak apa hegemoninya? Kayak apa kuatnya Uni Soviet? 100 tahun mengkoptasi Uzbek, Tajikistan, dan... Tapi apa bisa menghilangkan keimannya orang Uzbek ceknya? Ketika Uni Soviet bubar, langsung malah negara-negara itu jadi persemakmuran yang negara apa? Islam Indonesia kayak apa? Dikoptasi PKI, dijajah lontor, tolong atau Second bahas darat alim zaman londo, buyut-buyutku alim zaman londo, itu semua untuk Mekah ya alim zaman PKI itu ada alim misalnya ayo zaman Islam Nusantara apa yang ada alim jadi Islam itu pernah ada zaman di regani negara, zaman di regani negara itu semua karena ini agama milik Allah punya ketahanan yang luar Biasa Mana dari Nabi setentang, tidak ada ya, perjanjian salah lamar tidak apa-apa inna Allah Ta'ala a'azza hadati innallaha ta'ala la yuddi udinahu wala pokoknya pangeran bakal ngembaro agamanya orang masalah perjanjian keliru lah perjanjian ketiga itu semuanya merugikan Islam tapi apa kata Abu Bakar ketika e, protes nabi enggak dijawab datang ke Abu Bakar menurut kamu gimana jawab Abu Bakar lucu makanya ini menunjukkan makanya kenapa ahli sunnah berkeyakinan Abdul Sohabat itu siapa Abu Bakar, siapa Abu Bakar? Wes amar, perjanjiannya keliru lah, wes uh, keliru lah. Kita gerem-gerem, kamu santai neng gerem. Tapi lah, tetul benah, huwabena habib. Kamu jangan masuk wilayah itu hubungannya orang yang terkasih sama kekasihnya. Wes gak masuk akal lah, semuanya tengah. Ya sehingga ya sudah, Allah punya. Ternyata, nah perjanjian keempat ini yang agak. Nabi hanya minta gini Dok. itu satu rupiah semua, tapi saya minta satu hal kata Nabi. Bolehkan diskusi tentang Islam terbuka Makanya diskusi terbuka itu baru kata Nabi Jangan larang orang mendiskusikan Islam Itu dok mintanya Oke okay, dari tunggu diskusi wak Pikiran Israel kan, oh diskusi wak Enggak masuk Islam, diskusi Jangan larang orang yang membicarakan Islam secara terbuka Ada kata terbuka ya? Jari oke okay, gak masalah Itu dok, yang Itu pun nggak jelas menguntungkan Islam apa Enggak Akhirnya apa yang terjadi? Darunatuwa, tempat-tempat pertemuan jar gerdu, gedung parlemen. Semuanya itu diskusi. Sakjane Muhammad itu sapa Konsep Islam piye? Dan semua yang cerdas dukung sakjane yo ya bener Muhammad. Ya. Nyembah watu ya banyak giyo beneran. Wah. <laughs> Wah jane juk beneran watu kok Terus nak Yahudi, sak Yahudi ora bener bisa Nasrani yo ora bener pangeran oto. Wah disik. Ya sesuai-suai hasil diskusi itu sepakat Panjat dia tetap benar Muhammad itu tetap benar Muhammad akhirnya hasil diskusi itu akhirnya mereka membatalkan perjanjiannya sendiri perkara ini baru kain Allah malah Nabi ketika di Bali di Medina Umar sempat protes di dalam oke ya Rasulullah saya terima konsep anda tapi saya menyisakan satu pertanyaan dari jenengan ini ada ayat sing menurutnya lata tuklun al masjid al harama allahu amini namukhalikina urusakum lah kalau nyatanya rasidom lebu Mekah malah kita terus kembali lagi ke metinah jadi Nabi yang agak lucu Mar, neng ayat itu tidak ada tahu <tuk> nih apa yang ada ayat itu tahu nih? yang ada yang tahu nih jadi Nabi, iya tidak ada tahu nih tadi yang ada tahu nih, kan tahu nih? ayat itu kan tidak ada tahu nih, Umar Rai yang nafsiri tahun ini kalau Allah suatu saat kamu akan masuk Masjidil haram Tapi kan ke orang tahu deh ya, itu. Apa ayat itu ada tahunnya Umar. Dan Allah bilang tahun ini ya sudah, kalau nggak ada tahunnya, pokoknya mesti kapan-kapan terjadi. Tapi orang saya ini. Saya suggerikan kan ke ya. orang tahu ini. Orang saya, mau aku dong harus rugi. Tapi kan tampung tahun. Bisa suwi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ada diskusi masif di Mekah. Setiap yang cerdas, setiap nabi tanya. Abu Sofyan siapa? Nabi mau komentar gini, tak? sama siapa alteknya? teknya. Misluhu laya islam. Kalau islam sudah didiskusikan, otak secerdas ikrimah bedabi jahal, secerdas ini. pasti tidak bodoh tentang islam. mananya pasti akal yang waras memilih islam. Wah, akhirnya islam jadi masif. Ya sudah, karena islam sudah masif, tokoh-tokohnya cenderung islam. Akhirnya perjanjian itu dibatalkan sendiri. Akhirnya waru'aitan nasa Nabi ini lahi afwajah. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Itu artinya apa? Nabi ku kayak perjanjian coro fakih keliruai. Coro fakih, coro dohiri keliruai. Tetap barokah. Karena punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu taala. Makanya, La tatkul bainahu wa baina habibi. Itu kan kayak, ya sudah seperti itu. Ya sudah seperti